Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Wah teman-teman Ada mainan baru lagi nih teman-teman Mainan baru yang sangat kotor Coba kita coba ya teman-teman tuh Sangat kotor teman-teman Wow Mari kita Bersihkan langsung teman-teman Aku sudah membawa Wadah teman-teman Kita masukin saja ya teman-teman Wow kotor sekali teman-teman Uh, satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan teman-teman Ada delapan mainan teman-teman Yang sangat kotor Wow, yuk kita sudah menyediakan air di sini teman-teman. Wow, langsung saja kita bersihkan ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang terkecil. Oke atau yang besar teman-teman. Wow, wow, kita mulai saja teman-teman. 1,2,3 -teman. dua tiga. Wow, wow, terang langsung teman-teman. Wow, airnya seketika langsung berubah teman-teman. Wow, wow, udah bersih teman-teman. Nah, kita coba yang kecil teman-teman. Wow. -teman. Ah. Wow sudah bersih juga teman-teman nah, yang ketiga Wow kotor banget teman-teman Wow Wow Wow kotor banget teman-teman tapi sudah bersih yang selanjutnya Hmm. Wow, teman-teman! Selanjutnya, teman-teman, nah, kita yang ini, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman, tak -teman. uh. cuci. Lagi teman-teman Wow Wow Yang selanjutnya Wow Wah Keterbang teman-teman Wow tinggal berapa teman-teman? tinggal dua teman-teman. yang ini dulu ya teman-teman. wow, kotor banget teman-teman. wow. Wah, sudah bersih teman-teman yang terakhir teman-teman lihat wow. wow wow wow wow wow wow ah langsung saja kita cuci teman-teman wow Wow. Baik teman-teman Kita sudah selesai mencuci mainannya teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh